Oh. Kak ini itu Ini melihat sebelum keberangkatan pemedan perang. Ya, undang, undang perang. <lian> Laut. Wo siapa maksudnya? ya. Oh, <supan> persiapan anggo mancing cumi. siapa nah, Isi apa nih ember masain? Ya isi mah oh. Mancing. Jamu-jamu. jamu, jamu, jamu. Oh ini banyak pokok makanan persiapan sabun, odol apa alat mandi mandi alat-alat sakit, pancing dari master ya lengkap ya ini apa, itu Assalamualaikum, terima kasih. Yang salam -salam beli. Tonggong, yang mana kan? lah apa sing yang laut yang biru. Kompleks lah, keluarga sing ditinggal ning omah, rumah Doa sing along-along. Amin. selamat. Iya, <-selamat>. aja. <tale> Harus dikupanyut, dan ini batu seperti bungkam. Siapa ada wakatir? Berarti KB Kamu siapa? siap pada Kamu ya iya berarti Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu ya mungkin siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? di siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? ini siapa? Kamu siapa?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 ini persiapan keberangkatan menuju ke Muara Baru. Marburu pemuaran kayak mas Indri, Marangke. ember, alat-alat pancing, yang pastinya hari ini hari Selasa, 14 Juni. Berarti pulang? satu bulan, tujuh hari berarti pulang, Juli Agustus September, Oktober Oktober. Nih teman-temannya mau berangkat, Kang salam salam liang. Bunga tangguh senok, nih rumah atau dari masak saya berarti emberan gua apa pancingan tempat tempat pancingan apa kanda bengi official kang jadi Kandabungi beli sih kandabungi kandang ngawur apa? Hahaha. Oh <laughs> Soalnya... Hahaha. <pipa -pipa>, <laughs> <laughs> Uuuu <sukur>